Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol notifikasi bros Biar kalau aku buat video baru, kalian dapat notifikasinya Aku hitung sampai tiga ya Tiga Dua Satu Ayo loh subscribe way. subscribe napa? Nah gitu dong Thank you ya bros, semoga hari kalian menyenangkan Selamat nonton Jadi hari ini tuh kita mau pergi ke salah satu tempat di Medan yang jarang kayaknya orang yang datang ke sini. Dan aku juga baru dengar. Mungkin ini udah lama, tapi karena mungkin nggak terlalu rame atau nggak terlalu terexpos di sosial media, jadi tempat ini tuh jarang didatangin orang mungkin, ya. jadi aku hari ini tuh penasaran karena kemarin udah katanya ada salah satu kepon apa, saudaranya pacarku itu bilang kalau misalnya kalau mau datang ke tempat, datang aja coba ke tempat ini katanya jadi disitu bisa naik bud sekian sekian sekian sekian, murah nanti bisa satu jam muter-muter segala macam di pantai itu, di lautnya atau di mananya lah gitu kan aku gara-gara dibilang sama saudaranya pacarku itu, aku bilang sama pacarku Yaudah, ayo kita coba ke sana. Kita coba datangin. Kira-kira kayak gimana, mana tau bagus. Kalau misalnya bagus, kan bisa jadi informasi buat teman-teman semuanya yang misalnya kalian mau datang ke Medan atau pengen berwisata ke Medan. So hari ini kita bakal ke sana. Mudah-mudahan tempatnya bagus dan mudah-mudahan bisa jadi referensi buat kalian semua. Oke, okay, kita langsung aja ke sana. Siap. Ya. Kamu habis beli apa ya? Jadi beras. Ya. Ini kita lagi di tempat untuk beli makanan. Hmm dan buat.. ngeprank eca ngacom iya <laughs> buat bon cabai level 30 aduh eca enci kan siang kali kalian kena plank jadi.. stop dari sini kita mau lanjut caranya sih pengen naik buat aku pengen kali udah, nanti kita naik ya ayo, kita masukin dulu Nah, oke, okay. jadi nanti ngerti kan, di review gitu muka-muka, muka, -muka, muka pao dengerin ya, pokoknya nanti coba nge-review secara profesional sampai habis uh, makanannya uh, profesional aja, jadi kayak apapun yang dirasa ekspresikan aja gitu ya udah klik belum? Belum udah, udah, udah eh. bukan, soalnya sama harus di ini ngapain lewat sini wak? udah jalan dulu kok jadi ini kayak bisnya tuh nggak kuat buat naik di Lampus jembatan kan. ini bukan, ini ngapain sih? Hey. kamu tadi kelamaan sih masuknya bukan kelamaan e, ini. masuk, dia dari tadi masuk kali kamu yang kelamaan masuk, jadi dia masuk jadi, kok aku oh. yang salah? Kok ini jalanku? Shit. Jadi beres hari ini kita tuh udah nyampe di Belawan dan kita tuh nggak tahu lokasinya di mana. Jadi kita harus ngeliat map dulu. Okay. Karena aku tuh udah hampir 10 tahun nggak kesini. So kita mau ngeliat maps dulu karena di sini aku bener betul buta banget untuk lokasi di sini. Jadi kita harus ngeliat maps dulu. Mudah-mudahan kita dapat lokasinya dan mudah-mudahan kita sempat, naik sempat boot. untuk naik boat dan sempat ke te tempat kejadian perkara <laughs> ke lokasinya. Oke okay, ya, eh, thank you. Jadi kita nih ke ke ATM BCA dulu karena apa? Karena uh, kita nggak bawa duit, cuma bawa duit lima ribu dan kudu harus uh, apa ya? Harus ngambil duit dulu lah karena di situ banyak kayak semacam tempat. Pokoknya lucu aja kalau misalnya kalau cuma bawa duit cuma lima ribu ke tempat-tempat kayak gini gitu kan nggak lucu juga kalau cuma bawa lima ribu. Kita <tuh> udah untuk ada ATM nanti kalau pokoknya ATM-nya itu kalau dari pintu masuk, nanti dia lurus aja terus nanti kalau kalian dari pintu masuk tadi kalau kalian masuk pintu masuk, lurus aja nanti ada tulisan BCA sampai R ya, semoga bermanfaat lain poin ya, jangan, jangan lupa buat duit kalau misalkan teman-teman kayak gini lah kenapa itu? putus putus? Ya. U-P-U-A-U <laughs> bisa pula putus, terus kayak mana? udah gitu udah, bisa kan sih? bisa nggak? bisa dan Kayak nah, apa? kayak kemarin kita waktu memakan di percut, kita juga naik kayak aku ngerti namanya sampan boat atau getek itu bedanya apa aku juga nggak ngerti tuh apa bu <laughs> oh. kalau di medan gte itu nakal bu Getek kali kau Getek kali kau memang kau nggak ada pikiran kau memang iya boyong -poyong. boyong Bang, ah. mau beli ya, ma. Beli Adanya apa? bang? jual apa? Ini udah ambil aja, aja. oke okay, baiklah Thank you Boleh, <guluh> ya, <guluh> ya, jangan Ayo, ayo, ayo 10 ribu, 10 ribu. 10 10 bang? Oke, Ayo naik, ayo, cepat 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu. Naik, naik, naik Naik, cepat, cepat ayo ayo ayo ayo, ayo, ayo. oke, okay, kita naik kapal naik kapal oh my god wuh asik ya, hati-hati handphone ya anak-anak ya hati handphone Kata -kata. mana? oh, ke mana mau lonceng kau <laughs> mantap wuh wow. wow. jadi kalau jalan kalian ke, ke pantai ini ternyata itu ada kayak semacam penyewaan untuk bootsnya jadi kayak bisa jalan-jalan, naik kapal, kayak gitu. Jadi itu akhirnya sepuluh sekuruh ini dan itu mulut aku tuh masih cukup murah dan masih cukup uh, emasiat dan bayang misalnya kalau kalian misalnya mau ke sini dan kalian naik-naik kayak gini itu masih bisa kalian naik dan itu keren banget, kalian, kalian, wow so, jadi uh, di, uh, untuk naik kapal putih ini kita tuh ya, kayaknya di putaran-putaran di sekitaran-sekitaran sini sih dan kalau bisa lihat di sekitaran sini tuh banyak juga kapal-kapal yang berlayar dan mereka menyewakan kapal mereka untuk ya para wisatawan-wisatawan yang datang ke tempat ini dan ini benar-benar luar biasa menyenangkan karena aku baru pertama kali kesini setelah 10 tahun baru 10 tahun gitu ya, udah lama banget kita kemari akhirnya kita kemari juga so ya, ya akhirnya sih enjoy trip para barang para anak-anak semua yang Ali, Cekan tangan om ya. Oke. Iya. Ya, ya. oh, ini nih. Mama yang lagi tadi bang. Terakhir, terakhir. <tik> bang. bang. Aku pikir. Yang punya itu lagi terakhir. Aku percaya lagi terakhir. <tik> Dalam, Pak. Mulai jam delapan. Mulai. Jam -jam 12 jam 12 13, kalau jam dua Jam 12.00 sampai jam? Masuknya enggak, hari hari libur aja? Hari libur aja dia uh, hari, uh, hari minggu malam aja. Malam, malam di sana. Dekat asrama marinir. Di iya Di sana, iar, iar. Di sana 24 jam oh, ada habisnya. tinggal seberang. Oh, oh ya. kalau kal malam? 24 jam tetap ada. Gimana? Kapal perapamariner, kateter laut. Oke okay, oke. Okay. Thank you bangin banyak bang. pak, mantap. Ini kapal abang ini. Thank you bang ya. Yo, yo. yo. wow, halo bro. Ya, Yes, jadi kita udah tadi udah selesai naik-naik kapal boot. Uh, kita tuh udah agak sedikit lapar. Menurut kamu gimana naik kapal boot tadi? Lumayan lah. Oh, Lupain apa? Ya. Lupain. Oh ya, buat teman-teman semuanya, kalau misalnya ini namanya pantainya apa ternyata? Aku nggak ngerti ya. Pokoknya pantai olo. Di ada namanya pantai, pantai pasir putih. Ya, tapi ah. kalau di G Maps, yaitu dia jadi namanya Pantai Olo. Okay. Tapi kalau di tiket masuk, dia jadi namanya Ocean Pacific. Pokoknya kalau misalnya kalian Pokoknya pengen mau kesini, apa? nanti kalian nanti ketik aja di Google Maps, apa pantai apa? Pantai Olo. Pantai Olo. Pantai Olo. Dan di sini itu juga ada kuliner kulineran kok, tenang aja. Yang penting kalian harus bawa duit, nggak kayak kami tadi. Aduh, susah cuma kali, kami nggak ada duit. cuma bawa lima ribu kesini. Itu betul-betul perlakuan yang sangat bodoh sekali ya, teman-teman ya. Jangan ditiru. Don't try this at home, oke? Okay? di tuh udah ada kulinernya so kalian enak buat buat kulineran di sini dan kulineran di sini aku pengen coba ya kita cobain dulu nomor 3 kami Pak. ayo cepat pesan, Mbak ini berapa? Uh, aku tuh tiga, sampai ah, ada 3 aja mau langsung langsung ini, 3 juga, 3 ya, ya, thank you, terima okay, kasih. ini juga. Ini lo 11 ya? Kemudian kita tadi jalan-jalan naik kapal atau naik boat ya namanya Boat sih kayaknya orang sini pada bilang naik boat Itu sepuluh 10000 per orang Jadi tadi kita habis puluh 40000 untuk naik boat kita semua Terus tadi kita beli minum delapan 8000 Kemudian kita jajan Taso kulineran di sini 15 ribu 15000 lima 15 tusuk watching this video Tempatnya seru banget buat kalian seru -seruan. Sampai ketemu di video video bye, bye Yo, kita tadi baru belakang. makan Ya, lepas. Apanya? aku mau Ayo makan, aku mau makan ini dulu Gak mau Aku mau tiap lagi ini, nih enak tenang. Thank you bang, enak kali Mantap hmm. Hmm. Harganya Celeban. Mantap. kuliner lu sini oke. Portin harganya juga lumayan murah. Hmm. Elaca? Sana. enak ya? Nakan. Si? Enggak mau pakai kuah sate kalian? Ya? Enggak. Anak kuah sate nyekap sini. Ini nih kuah sate ya. Kami balik. Coba ini kita nyobain baksonya, Bros, pakai kuah sate. Sari. Sale. Aduh gak enak kue satenya Oh ya Bukan kayak enak, gak suka Kamu gimana? Suka gak? Gimana kue satenya? Kurang kan? Buang aja lah Hah? sangat ada rasa uh -uh. kayak, kayak hambar gitu Berasa aja sih Hambar-hambar Aku mau yang lagi lah Oke okay, mantap, makan akvoren nah, information juga tempat ini tuh cukup menarik buat kalian semua yang pengen main kesini cuman di sini tuh memang uh, belum terlalu apa ya belum terlalu terkenal, belum terlalu terkenal lah uh, cuman kalau misalnya mau bawa keluarga atau pengen nyobain ke tempat ini ya aku rekomendasi buat kalian kesini karena di sini juga kulinerannya ada cuman belum terlalu kayak gimana gitulah kayak tempat-tempat wisata -tempat lain mungkin yang udah ter, udah fasilitasnya udah cukup lengkap di next video kita coba akan ke tempat pantai pantai lagi teman yang kayak seakan-akan kayak model-model Bali-Bali gitu sih katanya di Medan ada. Next video kita akan buat lagi ke sana. So ya, yeah, enjoy this trip ya. Yeah.